Baiklah persahabat Lestler dimanapun kalian berada untuk mengawali perjubahan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar dan keunggahan pertama persahabat ya spesial Tentunya tidak Lesti temani Rizky Bilar syuting Sore tadi persahabat ya setelah tentunya dari rumah abang Bilar Lesti dan Bilar otw ke lokasi syuting Dan Lesti kejora sangat setia bahwa persahabat ya selalu menemani calon suaminya kerja nih luar biasa Kesetiaan diri Lesti Sungguh luar biasa ya, Doakan yang terbaik saja Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan Kepada idola kesayangan kita Kekabar berikutnya persahabat, Kita lihat juga ada unggahan spesial Dari Ayah Kejora Di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan Foto cantik Lesti Kejora persahabat, ya luar biasa Anak dan tentunya ayah Ini kedekatannya membuat kita semakin bangga persahabat ya terlihat mereka sangat bahagia dan mudah-mudahan saja selalu diberikan kebahagiaan untuk mereka berdua amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga ayah kejora menuliskan sebuah kalimat caption di situ tertuliskan ya allah lindungilah anak dan keluargaku amin inilah doa yang tulus dari ayah kejora untuk sang anak tercinta persahabat ya dari Alexi kejora Mudah-mudahan tentunya Lesti maupun Rizky Bilar dilindungi, bersabarlah ya oleh Allah Subhanahu wa dan kita sebagai fans sejati mensupport menjaga dan mendoakan untuk hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan banyak sekali respon dari para fans. Ia ini salah satunya dari akun Instagram Sendal Putih Bilar mengatakan dalam kolom komentar, "Amin." jaga kesehatan juga ya buat ayah dan mama. Persahabat ya, respon positif dari fans yang selalu mendukung untuk keluarga Leslar. Dan berikutnya para sahabat kita lihat juga di sini ada unggahan terbaru di channel YouTube-nya Bang Bilar, para ya. Tentunya kita melihatnya menangis ikut terharu para sahabat ya. Tentunya ungkapan dari isi hati keduanya membuat kita. Menangis terharu para sahabat ya. Ini adalah momen yang mana ungkapan isi hati dari Lesti maupun Rizky Bilar yang belum mampir silakan mampir ke channel YouTube-nya Abang Bilar. Di situ sudah ada video terbarunya para sahabat ya. Doakan yang terbaik saja mudah rangkaian acara pernikahan Lesti dan Bilar dilancarkan dan tidak ada halangan satu apapun, para sahabat ya. Kita dukung, kita doakan, dan kita support terus buat idola kesayangan kita. Postingan tersebut juga telah di-repost kembali oleh akun Instagram Virus Lenzlar. Ada kalimat caption yang dituliskan, masya Allah, dua anak baik ini semoga Allah selalu lindungi kalian dan segala rangkaian acara sampai akad, Allah mudahkan semuanya, Amin. Doa terbaik juga diucapkan oleh Bu Vir ya kita turut mendoakan nih untuk Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga banyak sekali komentar dan respon dari para fans, yakni salah satunya dari akun Instagram Cahaya Bintang. 6 mengatakan di sini rasanya pengen nangis dengar curahan hati dedek Lesti luar biasa dengan persahabat ya Tentunya, Rizky Pilar pun sampai mengusap air mata yang tentunya menetes. Dari matanya Dedek Lesti Persahabat Ya kita juga ikut bumper Mudah-mudahan saja ada kejutan malam hari ini Persahabat Ya doakan terbaik saja untuk Lesti dan Rizky Bilar Tetap pantengin channel ini Persahabat Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Mungkin informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh